Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbil alamin Allahumma syurri ala sayyidina Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad Anak-anak siswa-siswi baru MTS Nurul Huda Leran Yang berbahagia Dan yang saya cintai Hari ini MTs Nurul Daleran mengadakan Matsama, kepanjangan dari Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Ta'aruf artinya perkenalan. Masa Ta'aruf Siswa Madrasah atau Masa Perkenalan Siswa Madrasah tahun pelajaran 2020-2021 yang diadakan secara online. Nah, pada sesi kali ini, saya akan memberikan sedikit materi tentang tata cara belajar Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Islahia sebagai guru MTS Nuruludalera Jadi saya sebagai salah satu pendidik di MTS Nuruludalera Anak-anak yang kucintai Perlu kalian, ketahui, perlu kalian ketahui bahwa ilmu itu bisa diraih dengan enam senjata Kalau sama yang tidak mempersiapkan enam senjata Tidak akan bisa mencapai atau mendapatkan ilmu tersebut Seperti yang disyairkan oleh para ulama Alaywa tanal ilma illa bisittatin anai Ingatlah tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan enam senjata dan enam senjata itu akan saya jelaskan yang pertama adalah naka laN artinya cerdas kalian harus cerdas cerdas yang dimaksud di sini adalah kalian mau berusaha Kedua, wahir si Kalian harus senang Senang pada sekolah Tempat belajar sampean Senang Pada pelajarannya Senang pada gurunya Dan senang kepada semua yang berhubungan Dengan Lembaga tersebut Yang ketiga Washtibar yang harus sabar ya Sabar dalam menjalankan Semua kegiatan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, wabu ya. Luhutin, kalian harus punya bekal. Bekal yang dimaksud di sini adalah biaya, yang mana biaya kalian sudah ditanggung oleh orang tuanya. Kalian tidak perlu mencari ragi, kalian tinggal belajar yang rajin. Orang tua sudah memenuhi kebutuhan kalian, biaya untuk beli buku. Biaya untuk pembayaran, biaya untuk beli LKS, biaya untuk beli pensil dan lain sebagainya Yang kelima, wa irsha ustadhi Harus ada gurunya Tanpa petunjuk dari guru, ilmu itu juga tidak akan bisa diraih Untuk syarat menuntut ilmu supaya kita dapat mencapai atau mendapatkan ilmu tersebut Yang nomor enam adalah watu li zamani Anak-anak harus mengalami masa yang sangat panjang Jadi harus kerasan, harus betah Kalian bisa mendapatkan ilmu itu tidak dalam satu hari, dua hari Satu bulan, dua bulan, tidak tapi harus bertahun-tahun Kelas 7 kalian laksanakan selama 1 tahun Kelas 8 1 tahun Kelas 9 1 tahun Seperti yang sudah kalian laksanakan kemarin 6 tahun sama belajar di tingkat MI atau SD 3 tahun di TK atau PAUD ya, Seperti itu Nanti juga di Sarawya, di MTS Nurul Udateran ini Kalian tiga tahun Baru setelah itu kalian akan ke jenjang MA Ke jenjang berikutnya SMA atau MA Anak yang saya cintai Perlu kalian ketahui bahwa belajar di rumah Sekolah online Seperti yang sudah kalian lakukan di kelas 6 kemarin Nanti Diperpanjang sampai pada batas waktu yang belum dapat ditentukan Mengapa hal ini terjadi? Kita semua sudah tahu hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah Sebagai usaha untuk mengurangi penyebaran virus corona Jadi Selama masa pandemi virus corona ini, kita semua dimohon untuk patuh, tetap diam di rumah, berada di rumah. Sekolahnya bukan libur, tapi sekolahnya online, seperti yang kita lakukan saat sama ini. Karena sekolahnya online, maka saya akan menyampaikan bagaimana. Tata cara belajar atau sekolah online Nah sebelum itu anak-anak perlu tahu Apa sih artinya belajar atau sekolah online Belajar atau sekolah online adalah PJC Pembelajaran jarak jauh Pembelajaran dalam jaringan Anak-anak bisa tetap belajar Anak-anak bisa Mendapatkan materi atau mendapatkan ilmu dari guru melalui jaringan internet Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring dalam jaringan Itu artinya sekolah online Jadi sekolahnya tidak libur ya Sekolahnya online Bagaimana tata cara belajar online atau sekolah online? Nah, di sini sekolah atau lembaga atau madrasah akan memberikan jadwal kepada guru mata pelajaran Kemudian guru mata pelajaran tersebut akan menyampaikan materinya melalui cara yang berbeda-beda Di antaranya ada yang menggunakan aplikasi whatsapp ada yang menggunakan aplikasi Classroom, ada pula yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting, dan ada pula yang menggunakan aplikasi Google Form. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan oleh guru untuk memudahkan anak-anak memahami materi. Jadi guru-guru nanti akan menyampaikan materi Baik itu melalui rekaman atau video Semuanya akan disampaikan oleh beliau dalam jaringan Yang tadi ada yang melalui WhatsApp Ada yang melalui Classroom Ada yang melalui Zoom meeting Ada yang melalui Google Form dan lain sebagainya Jadi kalian nanti ketika ada materi yang tidak difahami Kalian bisa bertanya, mengungkapkan pertanyaan tersebut Ataupun mengirimkan tugas yang diberikan oleh guru Itu semua melalui aplikasi-aplikasi yang telah digunakan oleh guru Anak-anak yang saya cintai Tadi kalian sudah memahami tentang apa itu artinya belajar online Kemudian, yang kedua, bagaimana tata cara belajar online? Yang ketiga, apa yang perlu disiapkan agar belajar online itu bisa efektif, berjalan dengan baik, dan menjadi pembelajaran yang bermakna? Nah, yang seperti ini perlu adanya persiapan-persiapan. Yang pertama, persiapan yang pertama, kalian harus gembira. Jangan stres Jangan susah ya. Yang kedua Siapkan HP Android Atau laptop Yang ketiga Siapkan kuota internet Bisa melalui pembelian paket Atau terhubung langsung dalam jaringan wifi Yang keempat Download aplikasi yang berhubungan dengan pembelajaran seperti whatsapp, classroom, zoom meeting, google form, dan lain-lain nanti kalian pasti akan diarahkan oleh guru mata pelajaran persiapan yang nomor 5 setelah kalian mendownload aplikasi tersebut kalian pahami aplikasinya Belajar cara memahaminya Belajar cara mengoperasikannya Bisa dari tutorial youtube Bisa dari keluarga secara langsung Bisa tanya ke guru atau teman-teman secara online Persiapan nomor 6 adalah Siapkan materi pelajarannya Materi pelajaran yang berhubungan saat itu apa? Seperti buku catatannya, LKS-nya, pensilnya, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi. Atau kalian bisa ngambil sumber langsung dari Google Chrome, download. Persiapan nomor tujuh, kalian harus belajar serius. Kalian harus belajar serius, fokus, dan konsisten pada jam pelajaran tersebut. Hindari menonton video yang tidak berhubungan, Main game, dan lain sebagainya. Persiapan nomor enam, Siapkan materi pelajaran sesuai dengan jadwal, Seperti buku pelajaran, LKS, buku catatan, Dan semua sumber yang berhubungan dengan pelajaran. Yang ketujuh, Belajarlah dengan serius, fokus dan konsisten anak-anak harus serius serius tapi santai hindari semua yang berhubungan atau semua yang mengganggu proses belajar kalian seperti menonton video yang tidak berhubungan dengan pelajaran main game Membuka konten berita-berita yang tidak berhubungan dengan pelajaran Itu semua harus dihindari Kalian harus fokus Kalian harus konsisten Kalian harus serius Tapi santai Anak-anak yang saya cintai Untuk sementara waktu ini Karena masih berada di masa pandemik virus corona Kita belajarnya tetap online dan nanti ketika wabah ini sudah teratasi Kita akan bisa bertemu, bertatap muka sekolah seperti biasanya Pagi-pagi setengah tujuh sudah berangkat ke sekolah Dan nanti di sekolah juga ada kegiatan ekstra pagi Jam tujuh tepat sudah masuk di kelas masing-masing Belajar bersama seperti biasanya Jadi dimohon untuk bersabar dulu Dimohon untuk bersabar dulu, patuh, tetap ikuti aturan, diam di rumah, belajar online. Semoga yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat. Amin ya robbal Alamin. Saya cukup sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.